Halo apa kabar teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya dalam channel cara kita.id bersama Bang dani Nah jadi pada video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara untuk membuat ataupun mendaftar link di savelingku Oke jadi kalau misalkan kalian itu ada yang belum tahu savelingku itu apa Nah jadi saya akan jelaskan sedikit ya jadi savelingo itu adalah sebuah website layanan yang dikhususkan untuk mempersingkat link atau bisa juga disebut url shortener. dan tentunya kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari setiap link yang kalian perpendek dengan situs SaveLinko ini dengan cara kalian membagikannya ke situs web, forum, dan media sosial lainnya cuy jadi ketika nantinya orang lain mau link tersebut yang kalian bagikan mereka akan dialihkan ke halaman iklan terlebih dahulu. Nah, dari situlah kalian nanti akan mendapatkan imbalan tertentunya. cuy Semakin banyak orang mengeklik, maka kalian akan mendapatkan keuntungan makin banyak tentunya. Oke, sebelum materi sarannya, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya agar kalian itu gak ketinggalan info menarik lainnya. Dan jika sudah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, okay, kita lanjutkan ya. Langsung aja untuk cara daftarnya, di sini kalian masuk ke browser Chrome. Kemudian kalian ketikan di kolom pencarian ini save safelinggo lalu kalian pilih aja yang ini yang paling atas ini ya save nah jika teman-teman itu sudah punya akun kalian bisa langsung aja pilih yang login member area namun jika kalian belum punya dan ingin mendaftar kalian tinggal pilih aja yang get start for free nah yang ini ya jadi di sini kita bakalan membuat akun dari save ini Caranya itu cukup mudah ya cuy, tinggal kita isi biodata lengkapnya. Nah untuk kolom first name, kalian isikan dengan nama depannya. Saya contohkan e, misal seperti ini. Kemudian kolom last name, kalian isikan untuk nama belakang kalian. Selanjutnya pada kolom username, juga kalian isi. Ini menyesuaikan aja ya cuy, semisal so, di sini saya akan ketikkan. Nah seperti ini lalu kalian juga ketikan pada emailnya nah di kolom ini kalian ketikkan email kalian kemudian eh, passwordnya kalian sesuaikan aja ya jika sudah selanjutnya di sini kolom country atau negara kalian pilih aja ya dan sesuaikan eh, karena di sini aku tinggal di Indonesia jadi saya di sini pilih yang Indonesia ini Lalu kalian juga jangan lupa ya, kalian checklist di sini, verifikasi saya bukan robot. Selanjutnya tinggal kita verifikasi sesuai instruksi yang diberikan di atas ini. Oke, kita pilih objek gambarnya sesuai daripada instruksi di atas ya. Kemudian jika sudah, langsung aja kita pilih di sini, verifikasi. Dan selanjutnya kita tinggal pilih submit. Nah yang ini. Oke jadi seperti ini ya, ini itu tandanya kita sudah berhasil mendaftar akun savelingku. Dan untuk langkah selanjutnya, yaitu kalian tinggal login aja, kalian masukkan username dan passwordnya. Kemudian kalian jangan lupa di sini saya bukan robot. Oke kita pilih objek gambarnya sesuai daripada instruksi di atas ya. Kemudian jika sudah, langsung aja kita pilih di sini check in atau masuk. Dan kalian nantinya juga akan mendapatkan email ya, email tentang safe linggo. Nah, ini dia, kita buka. Nah, di sini kalian tinggal klik link-nya ini. Maka nantinya akan secara otomatis terkonfirmasi. Dan kalian akan diarahkan pada website safe linggo. Seperti ini ya untuk tampilan awalnya, cuy. Untuk tampilannya sendiri, di sini kalian perhatikan eh, ada banyak opsi ya. Ada banyak opsi. Yang pertama itu ada pilihan dashboard. Kemudian ada withdraw, ada mailing. Nah, di sini coba kita lihat untuk tampilan dashboardnya. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti per tanggal berapa kita bakal mendapatkan data statistik view atau berapa klik ya. Jadi di sini bakalan ketahuan nantinya berapa aja yang sudah mengklik. Dari short link yang kita share ya teman-teman. Kemudian pada bagian withdraw ini merupakan tampilan untuk dolarnya ya cuy atau penghasilan kita itu sudah berapa banyak gitu. Namun di sini di tampilan withdraw saya ini masih nol ya teman-teman karena ini adalah akun baru jadi saldonya masih nol. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu pada bagian mailing Nah di sini untuk mailing sendiri, yaitu tampilan untuk menampilkan dari link yang telah kalian short ya, yang telah kalian perpendek dan telah kalian bagikan ke akun media sosial kalian. Jadi untuk berapa link yang sudah kita upload itu, nantinya akan muncul di sini cuy. Kemudian ada tools, dan masih banyak lagi ya. Namun yang harus kalian perhatikan benar-benar, eh, itu ada pada bagian paymentnya ya teman-teman. Jadi ini penting banget ya untuk langkah penarikan atau pembayarannya. Kalau semisal kalian itu sudah memenuhi syarat dari minimum penarikan dolarnya, di sini kita juga bisa memilih untuk metode penarikannya. Ada lokal bank transfer, kemudian ada pulsa al operator, ada OVO, kemudian ada GoPay, ada Dana. Dan ya bisa kalian lihat ya ada banyak untuk jenis metode pembayarannya atau penarikannya ini. Kalau semisal nggak ada rekening kalian juga bisa cairkan melalui akun Dana ataupun Gopay gitu. Nah selanjutnya untuk cara kerjanya itu cukup mudah banget ya. Semisal di sini saya akan contohkan untuk caranya. Saya contohkan untuk cara memperpendek linknya ya. Di sini saya menggunakan link dari Mediafire ya. Saya contohkan untuk cara memperpendek link-nya. Kalian login dulu ke akun mediafire kalian. E, ini nggak harus mediafire ya. Semisal kalian ada file di Google Drive atau jenis penyimpanan online lainnya, kalian juga bisa menggunakannya. Dan caranya sama, nggak terlalu jauh beda ya dengan yang saya contohkan ini. Nah, semisal saya akan mengupload file aplikasi powerdirector saya upload filenya ke situs mediafire ini kemudian kita tunggu ya untuk proses uploadnya ini sampai selesai oke sudah terupload ya teman-teman untuk filenya kita sudah berhasil mengupload ke mediafire kemudian untuk langkah selanjutnya tinggal kalian bagikan atau salin tautan linknya ini oke kita salin dulu lalu kita kembali lagi ke situs save linkku tadi Lanjutnya kalian pilih di sini di bawah ini ya. Kemudian kalian pastekan aja link yang disalin tadi ya ke kolom ini your URL here ini ya cuy. Lalu kalian pilih icon di sebelahnya ini uh, untuk memperpendek linknya. Nah tinggal kalian pilih copy atau salin linknya ya. Dan langsung bisa kalian share ke media sosial kalian seperti Facebook, IG, WA, Telegram, dan lain-lain. Jadi ketika nantinya orang lain mengeklik link tersebut yang kita bagikan ini, mereka nantinya akan dialihkan ke halaman iklan terlebih dahulu. Nah dari situlah, kalian akan mendapatkan intensif dari dolarnya ini cuy. Kira-kira semakin banyak orang yang mengklik, maka kalian akan mendapatkan keuntungan makin banyak. Tentunya mantap banget ya, teman-teman! Dan caranya uh, cukup mudah. Oke, itu dia triknya ya, cuy. Yang bisa saya bagikan kali ini, semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian itu gak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.